Tanggal 4 Juli kemarin merupakan hari ulang tahun channel kita semenjak video pertama diupload ke channel ini. Walaupun animasinya nggak sebagus sekarang, kami telah ada di YouTube selama satu tahun untuk membagikan konten SCP. Jadi kami ingin mengadakan giveaway untuk merayakan ulang tahun pertama channel kita bagi kalian semua yang telah mendukung channel ini dari dahulu hingga sekarang. Kami akan menjelaskan aturan giveaway ini terlebih dahulu baru hadiahnya. Jadi gimana caranya kalian bisa ikutan giveaway ini simple kalian hanya perlu subscribe channel ini like video ini dan komentar tentang apa yang kalian harapkan dari channel SCP foundation Indonesia serta provinsi kalian tinggal pemenang akan dipilih lewat komentar jadi jangan lupa untuk berkomentar atau kalian tidak akan masuk ke giveaway kami tidak perlu banyak-banyak berkomentar karena hanya satu komentar yang berlaku dengan komentar kalian kalian telah mengikuti giveaway SCP Foundation Indonesia pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Agustus nantinya akan ada video yang mengumumkan pemenang giveaway bagi pemenang, kalian diharuskan untuk menghubungi kontak yang ada untuk mengkonfirmasi bahwa kalian adalah pemenangnya kontaknya adalah akun Instagram SCP Foundation Indonesia Facebook nah Yes Kira email williamz akun Discord Nahyes atau kalian bisa temui Yes di server Discord SCP Foundation Indonesia Hubungi kontak di atas lambat-lambatnya dua hari setelah pengumuman atau nama Agustus Atau hadiah kalian akan diberikan kepada orang lain Dan bagi kalian yang licik atau bikin akun baru Giveaway ini tidak berlaku jika akun kalian dibuat pada hari giveaway ini diadakan dan seterusnya Apa saja hadiahnya? Bagi kalian yang beruntung Kalian akan mendapatkan sebuah paket yang berisi tiga buah hadiah dari SCP Foundation Indonesia, yakni ID Card pekerja SCP Foundation. ID Card ini adalah souvenir bagi kalian yang pengen ngerasain jadi pekerja SCP Foundation di Indonesia. ID Card ini adalah tanda pengenal kalian di SCP Foundation. Contoh ID Cardnya adalah Kimio A yang punya izin level empat. Pekerjaan dia adalah peneliti di Departemen Penelitian di Z86. ID Card ini sifatnya custom, jadi kalian bisa mengganti nama foto, level kartu kalian, pekerjaan kalian, dan lain-lain. Jangan sampai hilang ya, hahaha. <laughs> keychain atau gantungan kunci khusus. Kalian bisa gantung keychain ini di kunci, tas, dompet, dan barang-barang lainnya. Kita punya empat desain, yaitu logo SAP Foundation Indonesia, logo Chaos Insurgency, logo Global Occult Coalition, dan logo MTF yang akan ditentukan lewat polling community post besok. Keren bukan? Surat pribadi dari Direktur Site-68 sendiri Dr. Bartolomeo Zalgo yang akan berterima kasih kepada kalian secara pribadi Karena telah mendukung SCP Foundation Indonesia sampai sekarang Lalu gimana dengan ongkos kirim? SCP Foundation Indonesia hanya dapat membayar ongkos kirim untuk wilayah Jawa dan Bali Jika kalian di luar Jawa dan Bali seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Kalian harus membayar ongkos kirim kalian maka dari itu, pastikan kalian mendapat izin dari orang tua kalian dan siapkan ongkos kirim untuk kalian sendiri. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan mengenai giveaway ini, bisa ditanyakan di kolom komentar atau kontak di atas. Kami mengucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton SCP Foundation Indonesia dan semoga beruntung bagi para penonton yang ikut giveaway kami. Good luck dan jangan lupa untuk secure, konten dan protect.